oke halo teman-teman balik lagi bersama truk mang asip ya teman-teman mantap tuh seperti biasa kita akan angkut mainan teman-teman wadidaw mantap betul oke langsung saja kita angkut ya teman-teman mantap markimul mari kita mulai teman-teman wadidaw oke kita mulai dari yang sini dulu ya teman-teman Mantap Kita ambil yang ini teman-teman Wadidaw Lihat ada Truk derek teman-teman Mantap Kita ambil teman-teman Mantap Wadidaw Lihat teman-teman Ada truk pasir Mantap lucu sekali Oke kita simpan teman-teman Mantap Kita tumpuk saja Wadidaw, lihat ada mobil beko. Teman-teman, keren! Mantap, kita ambil lagi. Hmm, wah, yang ini, teman-teman, yang merah. Ada truk penghancur batu. Wadidaw, mantap betul! Oke, kita ambil yang lain. Yang ini, truk pasir. Wadidaw, keren sekali! Mantap Wow Kalau oh, yang ini mobil molen Wadidaw Keren Mantap Satu truk pasir sudah penuh teman-teman Ayo bantu Mengangkut yang itu teman-teman Mantap Wadidaw Oke Kita ambil yang ini teman-teman Yang ini kereta Thomas Wadidaw Mantap! Wow, ada Bustayo. Wadidaw! Wow, ada mobil McQueen. Wadidaw, keren sekali! Mantap! set, Nah, kalau yang ini. Mobil truk ya teman-teman baknya belum dipasang Wadidaw Mantap Kita angkut saja Mantap Dua truk pasir Sudah penuh teman-teman Mantap Oke Kita angkut yang ini teman-teman Jangan kemana-mana dulu Ayo bantu Mengangkut mainan ke dalam truk pasir Wadidaw Oke Kita ambil yang ini ada truk molen, mantap! Wadidaw! Wow, lihat! Ada mobil lebok! Wow, buat angkut barang! Wadidaw, mantap betul! Wah, wow. kita menemukan uh, truk pasir lagi, teman-teman! Wah, keren sekali ya! Wadidaw, weleh leleh Oke, okay, kita angkut Mantap Wah, wow, lihat Kita menemukan Mobil kebersihan Wadidaw, keren sekali Mantap Kita langsung angkut saja Wadidaw, lihat Tiga truk pasir Sudah penuh teman-teman Ayo kita angkut yang lainnya teman-teman Jangan kemana-mana dulu Bantu angkut mainannya Mantap Wadidaw Kita angkut yang ini teman-teman Lihat Wow Kita menemukan anak ayam teman-teman Lucu, Lucu sekali Lihat Yang ini warna biru Oke Kita langsung angkut saja Mantap Wadidaw Kita ambil yang warna putih Ada satu Dua Tiga teman-teman Wadidaw Kita langsung angkut saja Wah wow, lucu, lucu sekali ya Mantap Wadidaw Yang ini Ada tiga Yang warna kuning teman-teman Mantap Wadidaw Oke kita angkut Mantap nah, Yang terakhir yang warna pink Wow keren sekali teman-teman Mantap Lihat teman-teman Wadidaw Lihat yang itu sudah penuh semua ya teman-teman Nah tinggal kita angkut yang ini teman-teman Ayo bantu masukkan ketuk pasir Wadidaw Oke Wow lihat yang ini keren sekali teman-teman hmm, ini kereta cepat teman-teman mantap kita langsung angkut saja wadidaw wow lihat kita menemukan si tayo di kecil teman-teman ada yang warna hijau dan warna biru wadidaw keren sekali ayo kita angkut saja mantap nah yang ini yang warna merahnya teman-teman Wadidaw Keren Mantap Kita ambil yang ini teman-teman Wow Lihat Yang ini mobil beko teman-teman Keren Mantap Wow Kita menemukan mobil ambulan Wow Warnanya lucu sekali Wadidaw, mantap! Oke, kita ambil yang warna merah. Yang ini mobil pemadam kebakaran. Wadidaw, lihat, ada keren di atasnya. Mantap! Oke, kita angkut. Mantap! Wadidaw, lihat, ada mobil polisi. Mantap sekali! keren wadidaw mantap wow kita menemukan mobil balap wadidaw oke kita angkut nah yang ini mobil sedan hot wheel teman teman mantap betul langsung saja kita angkut ya teman teman wadidaw lihat ada 1 2 3 4 5 yang sudah penuh teman teman Oke, okay, kita ambil yang ini, teman-teman. Jangan kemana-mana dulu. Bantu angkut mainannya. Wadidaw, lihat. Ada mobil McQueen. Wadidaw. Lucu sekali. Wow. Salender. Mantap. Wah. Ada mobil Beko. Wadidaw. Mantap. Wow Teman-teman Kita menemukan kereta cepat lagi Wah wow. Keren Mantap Wow Kalian tahu ini mobil apa? Betul Yang ini power teman-teman Buat angkut barang Wadidaw Kita langsung angkut saja Oke Yang ini Tirek teman-teman Tirek -teman. warna orange. Mantap Kita langsung angkut saja Wadidaw Lihat Ada yang warna biru Mantap Oke Kita angkut uh, Yang ini Dinosaurus Punggung hijau Wadidaw Keren Kita angkut saja Wow Kita mendapatkan dino lagi teman-teman Dinosaurus Punggungnya keren ini mantap oke kita simpan wadidaw wah teman-teman lihat besar sekali yang ini dinosaurus leher panjang teman-teman wadidaw keren mantap kita angkut saja wadidaw teman-teman lihat lihat hasil uh, penemuan kita hari ini teman-teman wadidaw mantap ada berapa truk 1 2 3 4 5 6 teman teman mantap sekali terima kasih sudah menonton dan terima kasih sudah subscribe ya teman teman mantap oke jangan lupa tonton video yang lainnya ya teman teman ada di bawah kalian tinggal geser geser saja mantap betul see you teman teman